Game ini bisa meng akun Roblox kalian dengan cara join gamenya saja. Apakah benar? Pastikan kalian tonton videonya sampai habis. Yap, benar. Game ini bisa meng akun Roblox kalian. Nama gamenya adalah Crosswoods ATT2 yang dibuat pada tanggal 16 Juli 2022 oleh Client Error. Dari info yang saya dapatkan dari Twitter, bisa dilihat dari postingan at roblox rtc. Joining this game will ban your roblox account off the platform. The game is using a new technology to effectively trick the roblox automatic moderation system into things you said extremely terrible things Do not join this game. Yang artinya, join game ini akan membuat akun anda terban dari platform Roblox Game itu menggunakan teknologi terbaru yang efektif nge sistem moderator Roblox Untuk mengira kalau kamu mengatakan hal yang sangat buruk Jangan join game ini Di dalam game, kalian akan diperlihatkan sebuah layar loading screen seperti ini Setelah loading, kalian akan melihat langit berwarna merah yang bergetar Lalu kalian di-kick dari game itu deskripsi pesan kiki itu ada sebuah link server Discord. Tadi saya coba join dan isinya seperti server luar biasanya. Tak lama kemudian kalian akan mendapatkan pemberitahuan bahwa apun anda telah dihapus dari platform Roblox. Bisa dilihat di sini alasan benarnya yaitu Chill and German dengan bukti I Children yang artinya aku anak kecil. Ada banyak player yang menjadi korban dalam peristiwa itu salah satunya yaitu Clark di 1000 You cannot say slurs like that so I'm gonna have to time out you for like 10 minutes No racial slurs Yeah no slurs Leave the game I'm uh, fine Oh Oh it's a troll thing okay Oh. Well, Hah? Oh, did you hack my account? Gimana menurut kalian? Sangat berbahaya, bukan? Saya jadi takut nih kalau pas main game tiba-tiba tiba-tiba diban. Um, kesimpulannya, kalian jangan bermain game yang aneh-aneh agar akun kalian tetap aman.